Ujung tajam pedang disertai oleh kekuatan Yuan Liar saat bersiul lewat. Darah segar terciprat ke segala arah saat banyak tokoh meludahkan darah dan terbang mundur. Tubuh mereka bergerak-gerak dan dengan cepat menjadi sedingin es. Di mata mereka ada jejak keputusasaan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memenuhi langit dan menutupi tanah saat mereka tersapu keluar dari dalam awan hitam. Mereka seperti belalang saat mereka menyerbu ke pulau besar yang mengambang di langit. Teriakan ganas pertempuran bergema di seluruh tempat. Tangisan menyedihkan dan darah segar menambahkan lapisan kesengsaraan ke negeri itu. Su Roo memegang longsword di tangannya. Dengan tebasan, dia membunuh lebih dari selusin murid gerbang Yuan di sekitarnya. Gaun hijaunya juga diwarnai dengan darah. Wajah kecil dan cantiknya menatap lantai merah darah saat kesedihan yang intens melintas di matanya. Semua murid, lindungi istana utama. Su Roo berteriak. Mayestik Yuan Power melonjak dan dia sekali lagi menyebabkan banyak ahli gerbang Yuan di sekitarnya meludahkan darah dan terbang mundur. Namun, ekspresi pucat muncul di wajahnya saat menghadapi banjir seperti serangan. Dimengerti, tak terhitung sosok di sekitarnya berteriak serempak. Mereka membentuk barisan besar yang mengelilingi istana. Menghalangi banjir seperti gerbang Yuan yang menyerang mereka dari segala arah. Namun... Setiap kali murid Gerbang Yuan menyerbu ke depan, murid Sembilan Surga Agung Istana Kemurnian akan meninggalkan tumpukan mayat. Setelah itu, mereka sekali lagi dipaksa untuk menarik garis pertahanan mereka. Meskipun ini adalah masalahnya, tidak ada satu orang pun yang mundur. Meskipun ada keputusasaan di mata mereka, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Setiap tempat memiliki pilar iman yang hanya milik mereka saja. Sama seperti bagaimana murid-murid Dao Sekte percaya pada Lindong, para murid sembilan surga agung kemurnian istana memiliki pilar iman yang mereka percayai sepenuhnya dalam hati mereka. Pilar iman itu disebut Ling Kingzu. Dia adalah orang yang paling menonjol dari Nine Heaven Supreme Puriti Palace dalam seribu tahun terakhir. Ini bukan sesuatu yang hanya dirasakan oleh para murid. Bahkan penguasa istana dan banyak tetua sangat percaya akan hal ini, selama dia belum jatuh. Nine Heavens Supreme Purity Palace akan seperti bulan di langit. Eksistensi abadi yang tidak akan pernah hilang. Suasana di dalam istana yang sederhana namun mengesankan itu damai. Sangat berbeda dari pertempuran putus asa yang menyebar di luar. Mayestik Yuan Power berkumpul di banyak sungai yang mengalir di seluruh aula. Orang bisa melihat kristal berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai Yuan Power. Kristal yang menyilaukan seperti berlian. Sungai-sungai Yuan Power ini berkumpul menjadi formasi kuno dan kompleks. Ada puluhan tetua yang duduk di sekitar formasi. Kulit mereka pucat pasi. Mayestik Yuan Power terus-menerus melonjak keluar dari dalam tubuh mereka sebelum berkumpul bersama dan mengalir ke formasi kuno. Yuan Power terkondensasi menjadi teratai hijau di tengah formasi. Di atas teratai hijau duduk sosok yang indah dan cantik. Dia memiliki rambut hitam tinta halus. Kulitnya seputih salju. Dan alisnya bengkok seperti daun willow. Meskipun ada selubung tipis di wajahnya, masih mungkin untuk melihat garis render jiwanya. Pada saat ini, tangannya yang ramping telah membentuk gerakan yang sangat misterius. Ujung jari-jarinya saling bersentuhan, sementara telapak tangannya melengkung menjadi busur yang luar biasa. Seolah-olah seluruh dunia terkandung di dalamnya, riak yang tak terlukiskan dipancarkan secara diam-diam. Seorang wanita parubaya yang cantik di bagian paling depan menatap tajam ke arah kecantikan ekstrim di tengah formasi. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan seteguk darah esensi jatuh ke formasi. Setelah itu, seruan nyaring terdengar. King rasakan zenit, grup selusin tetua di sekitarnya juga meludahkan seteguk darah esensi ketika aura di tubuh mereka dengan cepat melemah. Rambut mereka yang semula putih berangsur-angsur layu dan bahkan rontok pada saat ini. Formasi besar dan kuno tampaknya berputar diam-diam pada saat ini. Detik berikutnya, keindahan ekstrim di dalam tiba-tiba bergetar. Orang bisa melihat sinar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Cahaya ini tampak sangat buram dan hanya berukuran lima kaki. Namun, jari-jari kecil lima kaki ini berisi riak yang sangat kuno. Repel kabur yang tampaknya merupakan kekacauan primer itu sendiri. Kegembiraan liar terungkap pada wajah-wajah yang dikalahkan para tetua di sekitarnya ketika mereka melihat pemandangan ini. Ketika air mata keruh bergulir di wajah mereka. Pada akhirnya, mereka berjuang untuk berdiri dan dengan tulus berlutut ke arah keindahan ekstrim di tengah formasi. Apakah itu benar-benar berhasil? Wanita setengah baya cantik pucat yang menonton adegan ini saat tubuhnya bergetar dengan kegembiraan. Tanpa mempedulikan rambutnya yang cepat memutih. Dia tertawa keras. Haha, sudah seribu tahun. Nine Heaven Supreme Puriti Palace aku akhirnya memiliki seorang murid yang benar-benar merasakan zenith. Kita semua bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Group Wanita parubaya yang cantik sekali lagi memuntahkan seteguk darah saat tawa nyaringnya terdengar dan tubuhnya dengan cepat runtuh. Para tetua lainnya juga perlahan-lahan jatuh ke tanah saat aura mereka secara bertahap menghilang. Berdengung, sungai-sungai Yuan Power yang luas dan tak berujung di udara tiba-tiba bersiul ke bawah. Akhirnya, itu mengalir ke keindahan yang ekstrim. Dihadapkan dengan masuknya kekuatan yang bahkan seorang ahli panggung samsara biasa tidak akan bisa bertahan. Wanita berpakaian putih benar-benar berhasil secara langsung menyerap semua itu. Swoosh. Keindahan besar tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat saat sungai Yuan Power mengalir ke tubuhnya. Matanya seperti laut dalam. Jernih dan tanpa batas. Namun, ada juga riak unik di dalamnya. Riak ini tampaknya naik di atas dunia. Namun, riak itu hanya ada sesaat sebelum menghilang. Segera setelah itu. Sosoknya muncul di samping kecantikan setengah baya yang menua dengan cepat. Dia buru-buru membantu yang terakhir naik dan dengan cemas berteriak. Guru. Wanita paruh baya yang cantik itu perlahan membuka matanya setelah Ling Qingzu berteriak. Dia melihat kecantikan besar bermata merah dengan mata senang. Darah di sudut bibirnya membuatnya tampak sangat sedih. King Kamu benar-benar berhasil. Siapa lagi di Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga ini yang akan dia dialamatkan sedemikian rupa selain Ling Qingzu? Guru, bagaimana perasaanmu? Ling Qingzu erat memeluk kecantikan setengah baya. Pada saat ini, suaranya menjadi sedikit tercekat meskipun biasanya dia terlihat cuek dan acuh tak acuh. Haha, aku telah menyerahkan seluruh kultivasi hidupku kepadamu. Aku khawatir akan sulit untuk mempertahankan hidup aku ini. Wanita Parubaya yang cantik itu perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyeka air mata Ling Kingzu dan berkata, "Tidak perlu sedih. Mampu menyaksikan kamu merasakan zenith sebelum aku mati sudah merupakan pencapaian terbesarku." Petik 2. "Guru, kamu akan baik-baik saja." Butiran air mata jatuh dari mata Ling Kingzu saat dia dengan lembut terisak. "Anak bodoh, tubuh aku ini terluka parah." Aku sudah sangat puas bisa melakukan sesuatu untuk kamu pada saat terakhir ini. Petik 2. Wajah wanita cantik itu hangat dan lembut. Dia melirik Ling Qingzu sebelum dia tiba-tiba berkata, orang yang mengambil keperawananmu saat itu adalah lindung dari Daosek, kan? Ah, Ling Qingzu tertegun. Namun, dia menggigit bibir merahnya dengan erat dan menolak berbicara. Kamu mengunjungi kekaisaran yang besar setiap tahun selama tiga tahun terakhir. Apakah kamu benar-benar berpikir guru itu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan? Wanita parubaya yang cantik itu berkata dengan lembut. Aku hanya tidak berharap bahwa akan benar-benar datang suatu hari di mana muridku yang menyendiri dan sombong ini akan melakukan hal-hal seperti itu untuk seorang pria. Bocah kecil itu benar-benar diberkati. Petik 2. Aku. Dia membantuku kembali di daerah iblis unik. Aku. Aku hanya ingin membalas budi ini. Guru. Tolong jangan berpikir lebih banyak tentang itu. Kingzu tidak memiliki banyak harapan dalam hal percintaan. Aku hanya ingin memastikan sembilan surga agung istana kemurnian berhasil selamanya. Ling Kingzu berkata dengan lembut. Kamu gadis bodoh. Aku tahu apa yang terjadi sejak kamu kembali dari kekaisaran yang besar saat itu. Namun, kamu sangat keras kepala dan menolak menyebutkan nama orang yang mengambil keperawanan kamu. Bukankah ini karena kamu takut guru akan merobek orang itu menjadi beberapa bagian dalam kemarahan? Aih, tapi dengan mengambil keperawananmu saat itu, orang itu juga benar-benar menghancurkan skill kemurnian besar yang telah kamu praktikkan dengan keras selama bertahun-tahun. Itu adalah sesuatu yang penting untuk merasakan Zenit. Wanita parubaya yang cantik itu menghela nafas. Guru, tidak mungkin semuanya sempurna di dunia ini. Meskipun keterampilan kemurnian hebat yang telah aku praktekkan hancur, aku juga akhirnya mendapatkan berkah dari bencana ini dan berhasil merasakan zenit. Hanya siapa yang dapat dengan jelas membedakan antara berkah dan bencana? Ling Kingsu berkata, kamu masih melindunginya bahkan sampai sekarang. Kamu telah mencoba merasakan Zenith selama bertahun-tahun. Bocah kecil itu sangat bertanggung jawab atas kenyataan bahwa kamu hanya dapat menyentuhnya sekarang. Petik 2. Wanita parubaya yang cantik itu tertawa getir. Segera setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, Semoga lelaki kecil itu memang layak untukmu. Kamu telah merasakan zenit, meskipun ini hanya tahap awal. Pencapaian masa depan kamu tidak akan terbatas. Petik 2. King Tahukah kamu apa rahasia terbesar yang disembunyikan oleh sembilan surga tertinggi kemurnian istana kita? Wanita parubaya itu terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tidak, Ling Qingzu menggelengkan kepalanya, ada ekspresi agak hilang di matanya yang cantik. Bahkan dengan posisinya di Nine Heaven Supreme Purity Palace, dia masih belum sepenuhnya menyadari rahasianya. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa rahasia yang disebut ini sangat tersembunyi. Hehehe. Masalah ini telah disampaikan secara lisan dari satu master istana ke yang lain di Nine Heaven Supreme Purity Palace sejak generasi pertama. Istana Sembilan Surga Agung Tertinggi Kita Memiliki Nama Lain Di Masa Lalu Yang Jauh. Petik 2, Itu Disebut, Istana Zenit. Istana Zenit, Ling King sedikit terkejut, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, meskipun dia telah membaca banyak teks kuno. Dia belum pernah membaca tentang keberadaan sekte besar ini pada zaman kuno itu. Sejujurnya, Nine Heaven Supreme Purity Palace tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut dirinya penerus Istana Zenit. Tentu saja, kamu mungkin sekarang dianggap telah hampir menyentuh jalan Istana Zenit. Namun, kamu tidak bisa menyebut dirimu anggota Istana Zenit. Wanita parubaya yang cantik itu berkata, hanya ada satu anggota Istana Zenit ini sejak zaman kuno itu. Satu anggota, Ling Qingzu mengerutkan kening dan bertanya, siapa orang yang berdiri di puncak dunia ini? Lambang simbol agung, rasa hormat yang sangat fanatik tiba-tiba muncul di mata wanita parubaya yang cantik itu. Simbol leluhur, sosok cantik Ling Qingzu bergetar dan ekspresinya akhirnya berubah. Pakar puncak, yang pernah memimpin kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini untuk melawan yimo yang jahat, sebenarnya adalah pendiri istana zenit ini. Istana Zenit tidak diciptakan oleh simbol leluhur. Namun, nama ini berasal darinya. Bahkan kita tidak tahu apakah yang disebut Istana Zenit adalah sekte atau apakah itu mewakili rahasia yang lebih besar. Lambang simbol dapat dianggap sebagai anggota Istana Zenit. Di antara delapan murid besarnya, juga dikenal sebagai delapan tuan kuno. Ice Master mungkin bisa dianggap setengah anggota. Tujuh master yang tersisa tidak dapat memenuhi kriteria. Namun, aku percaya bahwa bahkan mereka mungkin tidak secara jelas menyadari arti dari Istana Zenit ini. Ini sepertinya menjadi rahasia tersembunyi terbesar di dunia ini. Petik 2. Dari sudut pandang tertentu, kamu juga bisa dianggap sebagai murid ke-9 dari leluhur simbol. Ling Qingsu kaget. Masalah ini terlalu misterius. Selain bingung, dia akhirnya mendapatkan koneksi dengan ahli yang berdiri di puncak dunia. Batuk. Wanita Parubaya yang cantik itu terbatuk-batuk hebat saat dia mengucapkan kata-kata ini. Darah terus merembes keluar dari bibirnya dan sisa kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Jangan menangis, Kingzu. Kamu harus berjanji kepada aku bahwa kamu akan memastikan bahwa istana kesucian tertinggi sembilan surga kita akan berlanjut selama puluhan ribu tahun. Itu tidak boleh berakhir di tanganku. Wanita parubaya yang cantik itu dengan erat meraih tangan Ling Qingzu pada saat terakhir ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir ini. Kehidupan dalam mata yang terakhir juga benar-benar menghilang. Guru, Ling Qingzu menangis dengan sedih. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke lengan wanita parubaya yang cantik itu saat dia menangis tanpa akhir. Para tetua yang terluka parah di istana mengungkapkan ekspresi sedih dan terisak. Kingzu. Sekarang bukan saatnya untuk berduka. Istana kesucian tertinggi sembilan surga kita menghadapi bahaya dihancurkan. Kamu harus bertarung untuk mencegah kehancuran kami. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam sambil menekan luka di dalam tubuhnya. Tangan Ling Qingzu dengan lembut menghapus air mata di wajahnya. Setelah itu, dia berlutut ke arah tubuh wanita setengah baya yang sedingin es. Dia hormat kau tahu tiga kali. Air mata seperti kristal itu jatuh ke tanah, meninggalkan noda air. Guru, kamu dapat yakin bahwa gerbang istana tidak akan pernah jatuh bahkan jika Kingsu mati. Ling Kingsu perlahan mengepalkan tangannya yang ramping seperti like ketika vena kecil menonjol di permukaan kulitnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berdiri. Tangannya memegang pedang panjang saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya. Sinar cahaya merobek pintu-pintu istana sambil disertai dengan aura ketajaman meluap. Setelah itu, dia menerjang hujan darah yang merembes ke langit. Di tengah perkelahian berdarah di langit, sosok ramping itu muncul seperti bunga yang mekar perlahan di dalam api. Pada akhirnya akan berubah menjadi abu. Tapi itu adalah kewajiban untuk tidak pernah melihat ke belakang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1198 Si kesepian kecantikan menghadapi musuh saja. Swoosh, mayestik Yuan power meletus dari dalam tubuh Surou ketika pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Menewaskan selusin menyerang murid-murid Yuan get di sekitarnya. Namun, kekuatan Yuan dalam tubuhnya jelas tidak bisa bertahan lama dalam menghadapi serangan seperti banjir. Wajah cantiknya sekarang dipenuhi dengan pucat. Meskipun gelombang kelelahan mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya, Suro masih dengan erat mengepalkan giginya saat dia melihat mayat-mayat yang menutupi tanah. Kedua matanya merah, sementara ketidakberdayaan naik di dalam hatinya. Para penyerang saat ini masih murid biasa gerbang Yuan. Para tetua yang sangat menakutkan hanya menonton perlawanan mereka dengan sikap acuh tak acuh. Setelah para tetua ini menyerang. Kemungkinan bahwa pertahanan Istana Kesucian tertinggi Sembilan Surga akan segera runtuh. Saat ini, mereka hanya menikmati perjuangan panik Sembilan Surga Agung Kemurnian Istana sebelum dihancurkan. Saudari Junior Suro hati-hati, teriakan mendesak tiba-tiba terdengar saat suro merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali fokusnya. Oripori di tubuhnya menyusut ketika dia melihat tiga bayangan pedang tajam. Disertai dengan kekuatan Yuan yang sangat keras. Tiba-tiba-tiba ketiga serangan ini sangat mematikan orang-orang yang telah menyerang jelas-jelas ahli asli gerbang Yuan. Dan masing-masing tidak lebih lemah dari Su Rou. Serangan diam-diam dari trio menutup semua rute pelarian Su Rou. Selain itu, mengingat betapa lelahnya yang terakhir, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan. Su Rou juga menyadari kondisinya sendiri. Dia menyaksikan bayangan pedang yang tajam dengan cepat membesar di matanya. Sementara ketidakberdayaan dan tekanan muncul di bibirnya. Apakah ini nasib istana kesucian tertinggi sembilan surga? Swoosh! Serangan tajam tiba dalam sekejap. Namun, lampu hijau tiba-tiba menembus udara tepat saat serangan akan mengenai. Saat lampu hijau melintas, tiga ahli Yuan Get tahap mendalam kehidupan sempurna meledak menjadi kabut berdarah tanpa bisa menjerit. Bang bang, momentum lampu hijau tidak berkurang setelah menyapu tiga ahli Gerbang Yuan. Banyak murid Gerbang Yuan di belakang trio semuanya dihilangkan oleh lampu hijau yang tajam. Dalam sekejap, ruang kosong besar muncul dalam banjir Yuan Gate seperti ofensif. Kemunculan tiba-tiba dari serangan kuat ini juga menyebabkan pertempuran yang merasuki langit berhenti. Rou dan murid sembilan surga agung lainnya dari Istana Kemurnian sejenak tertegun. Setelah itu. Mereka terkejut dengan gembira melihat kecantikan melayang mengenakan gaun putih. Longsuat di tangan. Dia perlahan tiba. Sikap awalnya dinginnya saat ini sangat dingin. Kakak senior King Zhu, tak terhitung sembilan surga-surgawi kemurnian istana murid segera berteriak saat mereka menatap sosok itu. Semangat mereka yang awalnya putus asa sangat meningkat. Kakak perempuan senior, Su Roo memandang wanita berpakaian putih yang perlahan-lahan datang ke sisinya. Meskipun yang terakhir masih mengenakan kerudung Mungkin bagi Su Rou untuk mendeteksi dingin dan niat membunuh di wajah King Zhu. Saudari junior Sangat sulit bagi kalian semua King Zhu menatap wajah lelah Su Rou. Setelah itu Dia melirik murid-murid sembilan surga agung Supreme Puriti Palace yang penuh luka Tangan seperti jadel yang terengah engah pedang panjang itu dengan lembut bergetar saat dia perlahan berkata Kakak perempuan senior Melindungi Nine Heavens Supreme purity Palace juga merupakan tugas kita. Su Roo menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Kingzu dengan ringan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang penuh awan hitam. Murid gerbang Yuan terus-menerus bergegas dari dalam awan hitam. Dia bisa melihat beberapa sosok tua di tengah-tengah awan hitam. Tekanan kuat menyebar dari tubuh mereka. Menyelimuti seluruh istana ke -9 kesunyian 9 surga. Mereka adalah ancaman nyata. Haha, seseorang yang layak akhirnya muncul. Eh, di mana penguasa istana dari sembilan surga kemurnian kamu? Tetua Yuan get pertama memandang King Zu dari langit dan tertawa samar. Namun, dia dengan cepat menghela nafas. Oh, aku lupa kalau dia terluka parah olehku. Mungkin dia sudah mati. Petik 2 Tak terhitung sembilan surga-surgawi kemurnian agung murid menatap gerbang yuan tua pertama dalam kemarahan saat tubuh mereka bergetar karena marah. Apakah kamu yang melukai guru? Mata Ling Kingzu sedingin bulan yang dingin saat dia menatap sesepuh pertama gerbang yuan. Aura yang menakutkan tiba-tiba membentang dari dalam tubuhnya dan berlari ke langit. Kekuatan aura itu telah mencapai tahap samsara. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Aura panggung samsara belaka ini memancarkan perasaan bahaya yang samar, bahaya yang bahkan lebih besar daripada para pakar puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Oh, tetua Yuan Get pertama mengangkat alisnya setelah dia merasakan aura Lingxingzu dan dengan dingin tersenyum. Dari kelihatannya, master istanamu telah menyerahkan semua Yuan powernya kepadamu tepat sebelum dia meninggal. Kamu benar-benar luar biasa. Ada kemungkinan 90% dari proses pewarisan seperti itu gagal. Namun, kamu benar-benar berhasil. Petik 2. Namun, jadi bagaimana jika kamu berhasil mendapatkan kekuatannya? Pandangan mengejek terungkap di mata sesepuh pertama gerbang Yuan saat dia melanjutkan. Bahkan tuan istanamu dikalahkan olehku. Apakah kamu pikir anggota generasi yang lebih muda seperti kamu cocok untuk orang tua ini? petik dua mata air cantik musim gugur Ling Qingzu seperti menatap dengan tenang pada sesepuh pertama gerbang Yuan matanya yang sangat dingin menyebabkan bahkan yang terakhir sedikit mengernyit segera setelah itu dia dengan dingin tersenyum menggelengkan kepalanya dan Melambaikan tangannya bunuh dia dimengerti seorang tetua gerbang Yuan di belakangnya menanggapi dengan hormat setelah itu si tetua perlahan melangkah maju dengan ekspresi Acuh Tak Acuh Aura mengerikan-mengerikan menyebar saat dia berjalan, sementara cahaya hitam jahat melintas jauh di dalam matanya. Kekuatan sesepuh gerbang Yuan ini jelas pada tahap samsara. Selain itu, kekuatan auranya jelas jauh lebih besar dari Zao Kui, yang telah dibunuh Lindong. Terbukti, Yuan Ge telah menginvestasikan banyak untuk menghilangkan sembilan surga agung istana Kemurnian. Yongling kamu harus cepat menyerah dan membuat sembilan surga agung istana kemurnian tunduk pada gerbang Yuan kami. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa dari sembilan surga agung istana kemurnian kamu. Tetua gerbang Yuan menatap Ling Qingzu dengan sepasang mata gelap dan dingin saat dia dengan dingin berteriak. Namun, ekspresi Ling Qingzu tumbuh semakin dingin sebagai tanggapan. Dia mengambil langkah ke depan dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Berdengung. Kekuatan Yuan di daerah itu tiba-tiba melonjak saat pedang diayunkan. Sinar hijau menembus-menembus kehampaan pada kecepatan yang tak terlukiskan. Dan bahkan ruang itu sendiri tampaknya telah terpotong pada saat itu. Cermat, murid-murid dari sesepuh pertama gerbang Yuan tiba-tiba menyusut setelah melihat ini saat dia berteriak dengan keras. Bulu-bulu di tubuh sesepuh gerbang Yuan tiba-tiba berdiri ketika perasaan bahaya yang kuat melintas di hatinya. Yuan power yang besar dan perkasa langsung melilitnya seperti dinding besi. Swoosh. Sinar lampu hijau turun tepat saat pertahanannya dibentuk. Setelah itu, ia melewatinya. Kekuatan Yuan yang melonjak dan ekspresi di wajah sesepuh gerbang Yuan segera membeku. Retak. Suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari pertahanan Yuan power yang megah. Setelah itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertegun melihat retakan dengan cepat memanjang di atasnya. Pada akhirnya, pertahanan tangguh yang tak tertandingi berantakan dengan ledakan terakhir. Sementara ini terjadi, tubuh sesepuh Yuan Get di dalam juga muncul ke dalam kabut berdarah. HSS, suara udara dingin yang dihirup bergema di dalam area. Tidak ada yang bisa menduga bahwa ahli super tahap samsara akan dibunuh oleh Ling Qingzu dalam satu serangan. Swoosh, saat kabut berdarah naik, roh Yuan yang dicelup dalam cahaya hitam melarikan diri dari dalamnya. Tangisannya yang tajam dan sengit bergema di langit. Dasar pelatur kecil. Beraninya kamu menghancurkan tubuhku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Petik dua. Kuh. Hal yang tidak berguna. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama. Dengan gelombang lengan bajunya. Roh Yuan disimpan di dalam lengan bajunya. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan fokus pada pedang panjang yang memegang Ling Qingzu di bawah. Mata yang terakhir masih dingin tetapi pucat pudar melintas di wajahnya. jelas bahwa serangan kuat dari sebelumnya telah mengkonsumsi sejumlah besar energi. kamu memang layak menjadi murid yang paling menonjol dalam sejarah sembilan surga agung istana kesucian. kemungkinan bahkan guru kamu tidak dapat dibandingkan dengan kamu. petik dua. namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu sendiri yang bisa menyelamatkan sembilan surga agung istana kemurnian hari ini? semua murid gerbang yuan mendengarkan. Cuci sembilan surga istana kemurnian tertinggi dengan darah. Tetua pertama melambaikan tangannya dengan kemarahan. Suaranya dipenuhi dengan niat pembunuhan brutal. Dimengerti, murid-murid gerbang Yuan mengeluarkan teriakan yang mengguncang setelah mendengar tangisan tetua yang pertama. Sementara keinginan membunuh memenuhi langit. Su Rou mengepalkan giginya setelah melihat gelombang ofensif Yuan get lagi. Dia segera memimpin semua orang untuk memblokir serangan itu saudara perempuan junior, namun dia dihentikan oleh Ling Kingzu yang terakhir melirik banjir seperti serangan para murid Gerbang Yuan dan dengan lembut berkata, "Pimpin para murid dan mundur. Aku akan menutupi punggung kamu." Petik 2. Kakak senior Kingzu, Suro khawatir, meskipun Ling Kingzu telah menunjukkan kekuatan yang menakjubkan sebelumnya, Yuan get luar biasa. Selain itu, Tetua pertama Yuan Get yang paling tangguh belum mengambil tindakan. Bagaimana Ling Qingzu bisa menghentikan mereka sendirian? Kakak senior, kita tidak takut mati. Izinkan kami untuk tetap tinggal dan berbagi nasib dengan sembilan surga Istana Kemurnian tertinggi. Para murid sembilan surga agung Istana Kemurnian di sekitarnya berkata dengan tergesa-gesa. Jika kalian semua mati, Nine Heaven Supreme Purity Palace akan berhenti ada. longsword di tangan. Ling Qingzu mengepalkan tangannya yang lain dan tanda yang terlihat sederhana muncul di dalamnya. Setelah itu, suaranya yang dingin menyebar. Dengan posisiku sebagai pemimpin istana baru dari sembilan surga tertinggi istana Kemurnian, aku memerintahkan kalian semua untuk segera mundur. Mereka yang tidak taat akan diusir dari sekte. Petik 2. Kakak Perempuan Senior Air mata mulai berkumpul di mata murid-murid sembilan surga agung Puriti Palace yang tak terhitung jumlahnya saat mereka tanpa sadar berlutut. Pemandangan lautan orang-orang hitam ini sangat spektakuler. Dengarkan aku jika kamu tidak berharap kematianku sia-sia. Air mata kristal tampak jatuh di bawah tabir, tetapi dengan cepat berserakan oleh angin. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan perlahan menuju ke arah banjir Yuan Gate seperti ofensif. Sosok pedang tipis yang memegang muncul kesepian tetapi ditentukan di bawah matahari terbenam. King mungkin mati, tapi sekte itu tidak akan pernah jatuh. King mengangkat kepalanya, suara dinginnya berisi kemauan keras saat itu bergema di langit. Kamu memang memiliki tulang punggung. Tetua Yuan Get tertawa terbahak-bahak seram ketika kebrutalan yang tak ada habisnya muncul di matanya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya saat suara sedingin es menyebar.